Kria pemalu dan sederhana adalah karakter yang menakjubkan, namun perempuan yang pemalu dan sederhana itu lebih menakjubkan lagi. Salah satu dosa memperburuk seseorang adalah menganggap remeh dosanya. Kami diuji dengan kesusahan, maka kami sabar, ketika kami diuji dengan kesenangan dan kemewahan, hampir-hampir kami tidak sabar. Semenjak aku masuk Islam, belum pernah kenyangkan perutku, demi dapat merasakan segarnya beribadah, dan belum pernah pula aku puas minum, karena sangat rindunya aku kepada ilahi. Siapa yang menjauhkan diri dari sifat suka mengeluh maka berarti ia mengundang kebahagiaan. Kebenaran terbesar ialah kejujuran, dan kepalsuan terbesar ialah ketidakjujuran. Amal kebajikan ialah pengawal yang akan menjaga kita melawan serangan penderitaan. Aku ialah manusia biasa dan aku bukanlah manusia yang terbaik di antara kamu. Apabila kalian lihat perbuatanku benar, maka ikutilah aku. Tapi bila kalian lihat perbuatanku salah, maka betulkanlah. Ilmu pengetahuan ialah kehidupan pikiran. Mau bersusah payah untuk menghilangkan penderitaan orang lain ialah esensi sejati dari kemurahan hati. Waspadalah terhadap kebanggaan, sebab kalian akan kembali ke tanah dan tubuhmu akan dimakan oleh cacing. Orang yang mengharapkan surga harus bisa belajar untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Ialah hal yang memalukan bahwa seekor burung justru bangun lebih awal daripada kamu di pagi hari. Hidup akan berlalu, namun kematian sangatlah dekat. Orang yang cerdas ialah orang yang takwa. Orang yang dungu ialah orang yang durhaka. Memang sulit untuk bersabar, tapi menyia-nyiakan pahala dari sebuah kesabaran itu jauh lebih sulit.